Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Biar makin semangat ya, kita lihat yang cute-cute dulu ya Video momen romantis, Lesti, dan Rizky Billar ini masya Allah banget Pokoknya bangga, bahagia sekali mengidolakan Lestler Yang selalu membuat kita baper bahagia, luar biasa mohon ini pun persahabat ya diunggah kembali nih oleh akun abang underscore L Banyak tanggapan komentar dan respon juga yang diberikan dari akun Instagram, Nizar Zulmi underscore mengatakan, Masya Allah, Salvox ke Abang El bener-bener ganteng banget. Gimana aslinya ya, pengen gendong? Aduh, Masya Allah banget ya. <gifat> kita doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan keluarga Leslar ini selalu bahagia. Amin. Kemudian, persahabatan disimbang juga. Ada momen spesial yang kita dapatkan dari It's Peter Tick. Memposting foto di mana saat Bunda Lesti Kejora ini dikasih kue oleh Ibu Kiki Zulkarnain, dan kita lihat dong, semalam Ibu Kiki gendong Abang Fatih, abang Elnya sambil tersenyum bahagia luar biasa. Coba kita simak di kalimat caption yang dituliskan satu tahun yang lalu. Ibu Kiki ngasih kue, sekarang kuenya jadi abang manisih Masya Allah, bangga banget ya Alhamdulillah, Leslar ini selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Berikutnya persahabat disimak juga Ini ada info dari Star Voting Team persahabat, ya. Kita lihat kalimat yang diposting Mohon untuk para admin ataupun warga-warga penghuni tagar Leslar bisa bantu buat sebar streamingnya Nggak apa mau diomelin lagi Apa mau kata-kata kasar keluar dari gua Pastinya nggak mau kan kalian Jadi mohon partisipasinya Tuh persahabat ya Kita dihimbau untuk sebar streamingnya Persahabat ya mudah-mudahan Lagu-lagu Leslar ini semakin banyak Dukungan dan support ya yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mengidolakan Lesti dan Bilar Kemudian juga persahabat, ya ini ada info bahwa acara AMI Awards sebentar lagi nih akan digelar, jadi streamingnya jangan kendor. kita harus streaming di platform music. Di aplikasi Juke, Spotify, TV, Langit Biosik, Reso, Youtube, dimanapun lagu-lagu Lesti berada Kita wajib untuk streaming persahabat ya Kita bantu support, kita bantu dukung Jangan lupa streaming lagu-lagu Bunda Lesti Kejora Mudah-mudahan ya masuk nominasi dan bisa mendapatkan kembali piala penghargaan Kemudian persahabat di Simeng juga Ini ada kabar terbaru yang kita dapatkan jadi storynya Lintar, tim LA sedang berada di bandara nih persahabat ya Terpantau ada Bang Lintar, ada Kak Uya Mungzi, ada Syarif juga Kira-kira mau kemana nih persahabat ya Pagi-pagi sudah ada di bandara saja nih tim dari Leslar Entertainment momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sabre.ting underscore Leslar Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari akun Instagram Niah 7122 mengatakan jadi penasaran pada mau kemana ya katanya itu. Ada juga tanggapan dari Neng 1933. Bismillah dilancarkan sampai tujuan dan di perjalanannya Amin tuh masya Allah banget ya doa doa baik selalu diberikan kepada Leslar dan tim. Kita lihat juga ya ada tanggapan dari Ani Murti 82. Itulah bedanya Leslar dari artis yang lain. Tahu-tahu sudah sampai aja, nggak ada spoiler apa-apa. BTW mau kemana sih? Katanya tuh dari Idara Ramadan 8 mengatakan ke Bali or Singapura. Wow, mau ke Bali apa Singapura nih, persahabatnya? Dan kita simak juga nih, Tumen Tumen dan Papa Bilar satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan di IGS-nya. Meripost unggahan dari Bunda Lesnik Kejor nih, Bagi-bagi yang sudah on nih, ya. Inilah... Membuat kita semakin penasaran Idola kesayangan dan tim kira-kira mau otot kemana nih persahabatnya Doakan saja mudah-mudahan kita mendapatkan kabar gembira Dan cidukan vitamin bahagia yang kita dapatkan langsung Dari Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya persahabat ada info juga dari L2W L2W baru saja menginfokan total donasi kurban Alhamdulillah untuk total donasi kurban ini mencapai juta, masya Allah, banget ya. Tahun ini akan menebar hewan kurban di Somalia dan Indonesia. Bangga banget ya, kita selalu mensupport kegiatan-kegiatan positif, dan kita lihat di ya di slide berikutnya. Sedikit cerita dari kami, Admin Leselovers World World kami membuka donasi kurban ini dengan harapan bisa membantu orang banyak melalui daging kurban terutama bagi siapapun yang membutuhkan. Awalnya, kami hanya menargetkan satu ekor sapi karena kami sadar banyak akun besar L2W yang dibanned dan kami pasti akan kekurangan masa dan informasi yang tersebar. Kita lihat juga slide berikutnya. Tetapi dengan bangga, kami justru dapat mengungkapkan betapa kekompakan Let's dalam kebaikan sungguh sangat luar biasa. Dalam waktu 10 hari sejak donasi dibuka, kami justru dapat menebar hewan kurban tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Somalia. Masya Allah bangga banget ya. Bahkan tidak hanya satu ekor sapi, tetapi beserta tiga ekor kambing jantan yang dapat kami sebarkan ke penerima bantuan. Dengan total dana bantuan sebesar 17 juta rupiah, kami berhasil menebar hewan kurban kepada penduduk di Somalia dan Indonesia. Luar biasa banget ya, kita bangga, bukan... Hanya idolanya saja yang selalu membuat kita bangga Fanbase-nya luar biasa Masya Allah Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Berikut ini hasil donasi kurban Les Lovers World dengan bangga Kami umumkan bahwa L2W tahun ini akan menebar Hewan kurban di Somalia dan Indonesia Dengan satu ekor sapi dan tiga ekor kambing Alhamdulillah semoga menjadi pahala dan berkah Amin Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah banget ya, kita doa baik, kita aminkan. Mudah-mudahan ya, yang berdonasi juga diberikan kelancaran rezekinya, dan kita selalu positif untuk menebar kebaikan. Kita masih menunggu kabar gembira dan kejutan terbaru yang akan kita dapatkan dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik, dan bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.